Baiklah, persahabat, untuk menemani santai siang kalian saat ini. Pemimpin kami menyuguhkan info-info menarik. Dan pastinya kabar bahagia dari idola kita. Di kabar pertama langsung mendapat Cido kan saat momen Leslar di gala primer persahabat, ya Masya Allah. Abang Fatih dikelilingi oleh ciwi-ciwi cantik yang selalu mensupport dengan tulus keluarga Leslar. Masya Allah, Alhamdulillah persahabati ya, Abang Fatih menjadi pusat perhatian banyak orang. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Ken Sandal Putih pilar. Abang waktu gala primer diajakin foto sama onti-onti tetap ngemil ya bang, katanya itu Masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan sehat terus dan semakin banyak dukungan Dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat kita lihat di postingan ini Begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan di antara yang dari akun Kirana 905 Pantasannya ya abang nangis ketika ketemu papa dan bunda setelah keluar dari nonton primer Ternyata dia capek melayani orang-orang di -orang luar Wow ada juga tanggapan dari Queen Sanara cool man nah, gayanya Fatih dikelilingi cewek-cewek cantik Yang penting cemilan di tangan ya bang Aduh Masya Allah Inilah kebanggaan, inilah kebahagiaan bagi kita semuanya Kemudian juga selanjutnya kita lihat persahabat Ada cirukan saat Bapak B main bola semalam Masya Allah persahabat ya Seneng aja melihatnya Ketika Bapak Bilar ini bisa masuk circle mana-mana karena hobinya yang main bola, persahabat yang luar biasa. Semakin banyak teman, semakin banyak silaturahmi terjalin dengan baik. Dan mudah-mudahan persahabat ya, semakin berkah, semakin barokah rezeki idola kesayangan kita. Amin. Kemudian kita lihat juga selanjutnya persahabat. Di sini ada postingan dari ig-nya Papa Bi dua jam yang lalu, persahabat ya kita lihat kalimat yang diunggah oleh Papa Bilar. Mau jawab pertanyaan kalian, semua tuh terutama ibu-ibu yang sering di MDM nanyain rahasia bundanya L kenapa badan tetap langsing meski udah lahiran abang L. Jadi bundanya El itu nggak pernah diet apa-apa Maklum dia full asing nggak boleh diet dong Dia cuma rajin aja minum herbal Bisa turunkan 1,8 8 kg dalam 10 hari Bagus buat kalian yang lagi busui Coba aja Ini juga sering banget diinfo sama dia di story-nya Dah gitu doang belinya di temen sendiri tuh Follow aja katanya itu Ini bikin ngakak banget ya bacanya Masya Allah informasi dari Papa Bilar nih ini resep dan rahasnya Bunda Lesti tetap langsing. Kemudian juga ada cidukan terbaru yang kita dapatkan. Siang hari ini adalah kesangan kita berselabat ya. Berada di tempatnya Rudi Salim, Masya Allah. Salfok banget dengan tentunya gaya ekspresinya Leslar. Luar biasa. Hari ini kabelan warnanya putih selalu membuat kita kagum dan bangga mudah-mudahan apapun yang dilakukan Leslar hari ini dimudahkan, dilancarkan Bismillah persahabat. kejutan dari Leslar Entertainment mudah-mudahan secepatnya bisa disuguhkan oleh idola kesayangan kita Kemudian juga selanjutnya persahabat ini ada cidukan juga saat BBL ini tentunya menemani Papa Bimen bola dan menyaksikan langsung persahabatnya dengan Bunda Lesti. Ada momen sangat lucu banget persahabat ya ketika BBL tentunya pengen megang kucing. Aduh, Masya Allah banget. Saat BBL hendak memegang ekor kucing tentunya tidak diboleh ya oleh Bunda Lesti. Takutnya tentunya... Mencakar BBL Eh malah tiba-tiba nangis aja nih Karena gak dibolehin Aduh, Ini cute banget Masya Allah. Luar biasa Bang Fatih Selalu saja membuat kita bahagia Dengan aksi-aksi lucunya Saya selalu untuk BBL Leslar Family Doa terbaik selalu kita berikan Untuk idola kesayangan kita dan pastinya kita juga masih menunggu cedokan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Iva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.